Oke okay, teman teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Lama di sini di Alqalam Jaya teman teman eh uh, kali ini di depan saya ada dua batang besi hollow yang karat karatnya karena dibiarkan terkena hujan lembab dan sebagainya karatnya parah teman teman nanti bisa melihat eh uh, ini harus dirontokkan dan dibersihkan Tipsnya gampang sekali eh, Ada tiga tahapan Yang pertama di, apa, dibersihkan atau disiram eh, Atau diolesi oleh bahan hidrokarbon Cairan hidrokarbon bisa thinner, bensin, minyak tanah dan sebagainya Kita lihat dulu ya Yang kedua saya, saya bilang nanti ya Uh, Oke okay. seperti ini teman, teman, nah ini harus diolesi oleh hidrokarbon atau cairan thinner. Saya di sini menggunakan cairan thinner seperti itu. Oke, okay. saya akan uh, ini mencari wadahnya. Saya akan mencari wadah. Untuk tinernya Oke okay. Tujuannya ini adalah untuk Meringankan me atau Agar uh, Bahan ini menyerap ke pori-porinya Yang mirip seperti Kontak cleaner lah begitu Ya yeah. Oke, secara merata nah ini ini parah ini teman-teman karatnya parah ya, kelihatan ya oke secara merata seperti ini kemudian diamkan dulu beberapa saat tunggu agak kering oke. Tunggu ini agak kering ya. Ini tujuannya adalah Melepaskan Ikatan-ikatan Karatnya dengan besinya ya. Oke Dioleskan terus teman-teman Oke. Okay. Tunggukan jadinya. Ya, yang rata. Oke. Okay. Tunggu beberapa saat sampai kering seperti itu. Ya, nah itu. Oke, okay, teman-teman, setelah beberapa saat ditunggu seperti itu. Nah, ini sebagian Karatnya ini kan ikut rontok seperti ini Nah ini rontok seperti ini teman-teman Oke Ikut rontok Ini dibiarkan dulu nah, Kita akan ngemplas yang ini Yang kedua itu langkahnya Mengamplas Mengamplas atau e, Menyikat ya e, Usahakan Yang terbaik itu menggunakan sikat baja Ya Menggunakan mata gerinda sikat baja Seperti gambar ini seperti itu. Hei. Akan tetapi kalau teman-teman tidak ada, ya seadanya saja. Kalau tidak ada sikat baja, ya seadanya. Contoh saya menggunakan uh, ini. Flap di sini. Menggunakan amplas seperti ini, yang penting bisa ngamplas ya. Menggunakan amplas seperti ini. Ya. Yang bersisik seperti ini. Cuma agak lama, tapi insyaallah hasilnya kurang lebih sama. Kalau untuk kecepatan lebih cepat yang tadi yang sikat apa? Sikat baja atau kawat seperti itu. Oke, teman-teman. Kita akan coba bersihkan, ya. Jangan lupa safety-nya atau keamanannya, teman-teman. Pakai kaos tangan seperti itu. Maaf ya, saya agak gemetar karena kondisi puasa Ya, saya uh, Jarang memvideokan yang pengelasan dan sebagainya Karena agak ribet ya, ngetur-ngetur tempat begitu Oke teman-teman, masker jangan lupa Oke Oke ya Kemudian, kacamata seperti ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan saja. Maghrib masih lama. Nah, sebelah sini ini. Saya akan dekatkan Biar lebih eksotis Biar kelihatan ya Kerja kerasnya biar kelihatan Oke lanjut teman-teman Jika dirasa ini uh, masih cukup sulit, bisa ditambahkan lagi thinner atau sejenisnya, teman-teman. Ya, bisa ditambahkan thinner atau sejenisnya, tambahkan thinner lagi, ya. Oke. Pelan-pelan saja, teman-teman. Yang sebelah sini, pojoannya biasanya agak sulit. Oke saya rasa cukup teman-teman ya Jika terlalu ini Akan nambah Banyak Serat Yang terbuang atau partikel yang terbuang Oke teman-teman ya Seperti itu ya, Seperti ini Teman-teman bisa lihat Ya hasilnya seperti ini Oke Kurang lebih seperti ini hasilnya ya Nah teman-teman hey, agar apa agar ini uh, tidak kembali tidak kembali karat seperti ini lagi maka ini harus segera dipakai digunakan atau dikasih oli atau dicat seperti itu kalau dibiarkan lagi maka akan beli lagi nah eh uh, Kenapa harus diberi cairan seperti thinner, minyak tanah, bensin, dan sebagainya, atau hidrokarbon, jenis hidrokarbon. Kenapa tidak langsung diamplas atau di gerinda saja menggunakan kawat baja. Bisa, cuma e, fungsi cairan itu adalah untuk masuk ke partikel-partikel besi yang terdalam sehingga keangkat nanti apa karat-karat e, yang ada di dalamnya. Itu fungsinya. Langsung seperti ini bisa sebetulnya. Seperti itu oke, teman-teman. Itu tips singkat: tiga langkah mudah uh, menghilangkan karat. Ya, seperti itu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, saya akhiri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu anak saya. Ayo, mandi-mandi kalau ada anak kecil seperti ini. Ini harus dicabut. Nak mandi, mana umi, hah, mana, mandi sama umi ya.